Hai pemirsa, ketemu lagi kita di kanal Bali Jani. Untuk memenuhi permintaan terkait dengan keberadaan pura dalam sekalan yang berlokasi di Banjar Tengah Desa Marga Kabupaten Tabanan, kali ini Tutsugi akan menuturkan secara singkat asal-usul warga pasuk Sekalan berdasarkan buku Pandite Sakti Wow yang disusun oleh Jero Gede Ketut Subandi. Karena itu, jangan kemana mana saya akan segera kembali setelah ini Setelah Dang Yang Nirarte diangkat menjadi bagawan ke kerajaan Gelgel -Gel oleh dalam Watu Renggong, mulai saat itu pacar tertentu dipupuk atau diselesaikan oleh Dang Yang Akan tetapi, yang baru bisa dipupuk oleh Dang Yang Nirarte hanyalah sebagian kecil saja, yakni yang ada di pesisir karena mudah dicapai. Sedangkan upacara ayatnya yang diselenggarakan oleh masyarakat Bali di pedalaman dan pegunungan, terutama yang diadakan oleh orang-orang Bali mula dan Baliaga, masih tetap dipuput oleh Sulinggi setempat. Di samping itu, tidak sedikit warga masyarakat Bali yang masih tetap mempertahankan penyelenggaraan upacara ayatnya yang dipuput oleh Sulinggi dari warganya sendiri. Pada waktu itu, selingei orang-orang Bali mule dan Bali aga disebut Jero Gede. Maka dari itu, setiap orang yang datang dan menetap di daerah-daerah yang mayoritas penduduknya orang-orang Bali mule dan Bali aga, apabila sudah didwijadi disebut Jero Gede. Oleh karena banyaknya upacara rakyatnya yang diselenggarakan dalam waktu yang bersamaan, apalagi tempatnya terpencar, dan yang nirarta belum sanggup membujur semuanya. Untuk mengatasi hal itu, dang yang Nirarta menugaskan beberapa orang untuk membantu atau mewakili beliau. Salah seorang dari mereka adalah kepasa gel, gel keturunan industri Gusti gel gel di Pegadepan yang tinggal di Desa Sembung, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung. Dang yang dirata memberi wewenang kepadanya untuk membantu atau mewakili beliau di dalam pupuk dipecah yang diselenggarakan di sekitarnya. Untuk itu, kepada kipas segel-gel dianugerahkan seperangkat alat pemujaan, oleh karena merupakan benda nyata, anugerah itu disebut paice Sekala oleh warga masyarakat. Kipas segel-gel pun sudah bisa mulai mewakili dangyang yang dalam uput suatu upacara rakyatnya, dan sejak saat itu, kipas segel-gel disebut kipas sekala yang selanjutnya berubah menjadi kipas sekalan. Lama-kelamaan, kipas sekalan mempunyai banyak keturunan dan ada diantaranya yang meninggalkan desa sembuh lalu menetap di Banyar Tengah Desa Marga, Kabupaten Tabanan. Di tempat itu, keturunan kipas sekalan kemudian membangun sebuah parahyangan yang diberi nama Purudalam Sekalan sebagai tempat suci untuk memuliakan dan memuja arwah leluhur mereka. Keturunan kipas sekalan di Banyar Tengah Desa Marga kemudian menyebar ke desa-desa lain. Semua itu lalu menurunkan Pasek Sekalan, yang tidak lain adalah Pasek Gel-Gel juga. Demikian secara singkat kisah asal-usul warga Pasek Sekalan. Semoga bermanfaat.